Ya, tanya jawab komunitas sakit kaki lutut pinggang punggung ya saya sakit di tumit kaki kata dokter ada pengapuran ya ada orang yang memang secara genetik mudah sekali pengapuran ya kurang kapur kurang kalium kurang kalsium maka caranya gimana ya banyak makan kapur makan kalium makan kalsium kalsium misalnya yang bagus ya air kelapa asal nggak diabetes ya. Diabetes air kelapanya difermentasi, pakai jus pro bisa, pakai eh pakai promek bisa, pakai bubit kefir jadi water kefir yang bahannya air kelapa dengan fermentasi gulanya diturunkan, kalsiumnya dapat, kurang kalium ya pengapuran butuh kalium dan kalsium, gampang kalium makan pisang banyak banyak, diabetes pak pisangnya difermentasi jadi jus pro fermentasi lima tujuh hari, ya saya diabet, ya saya nggak mau makan pisang. Ya saya fermentasi, itulah kenapa ada pelajaran probiotik di dalam pola hidup sehat. Saya ajarkan, anda bikin sendiri. Ya kalau mau sih punya duit banyak, udah beli kalium nanocluster, beli kalsium aktif, udah harganya lima 6, 10 kali lipat dari kalium dan kalsium yang biasa. Ya anda fermentasi pisang, anda fermentasi air kelapa, anda dapat kalium, kalsium, nanocluster buatan Tuhan itu hebat banget. Ya anda makan itu plus berjemur. Ya, kalau yang punya duit ya udah beli aja suplemen kalium, kalsium beli yang yang hebat-hebat itu gitu ya mahalnya minta ampun sudah tapi tetap anda harus tambah berjemur itu dari sisi untuk memperbaiki tulang kroposnya ya perlu untuk untuk membangun tulang itu perlu metabolisme yang membutuhkan sinar matahari kalau punya apps lagi lebih canggih lagi ya lihat hari ini atau bulan ini itu eh, radiasi terbaiknya pada jam berapa. Tapi kalau enggak udah pakai patokan sekitar jam 9 sampai 11 udah itu aman. Ya. Itu Anda berjemur situ 20 30 menit tiap hari. Lalu latihannya ya ikut body stretching kalau enggak ada lutut ya. Latihannya ya olah nafas, body stretching. Ya, olah nafas pola hidup sehat modul 1 sampai 17 ikutin semuanya, semuanya berhubungan. Ya, semuanya berhubungan minum kista kanker diabetes, kolesterol saya lever Pak saya ginjal Pak sayaempatdu Pak saya sklerosis Pak olah nafas yang mana modul 1 sampai17 ya segi olah nafasnya nanti begitu sakit lutut gerakannya ini sakit pinggang gerakannya ini atau misalnya saya ph-nya rendah Oke okay, tambah lebih banyak lagi yang ini tapi yang ini itu kalau anda simak modulnya, ah, berarti ini buat saya nih gitu karena setiap workshop direkam tapi kalau udah latihan berikutnya nggak direkam lagi Mau saya direkam terus-menerus, hanya Wimpov 2. Wimpov ya, 2 ajar rekamannya udah banyak, Anda tinggal simak modul demi modul yang di-post di WA Group, atau ya masuk ke YouTube. Ya. Olah nafas yang mana? Ya urut aja dari mulai workshop 1 Jarot. Ini menjelaskan kesembuhan. Mau pengapuran, mau kanker, mau MIU, mau Pista, mau diabetes Simak dulu workshop 1. Regenerasi sel dan kesembuhan. Workshop 1, pembukaan ya udah workshop 1. ya kalau mau belajar mandiri nih nggak ikut grup nih atau capek hp saya nge-hang, pak saya cuma dengerin di YouTube ini aja udah dengerin workshop 1, simak dulu workshop 2. kalau anda simak nanti anda tahu nih oh ternyata jantung udah boleh ya ternyata kalau orang ginjalnya alkalosis, nggak boleh ya gitu semuanya anda akan tahu dari rekaman ini ya sehari berapa kali kok kesemutan kok keringkengan kok saya eh, pusing ya Anda enggak akan bertanya lagi kalau Anda simak workshop sebenarnya. Ya, Anda simak, perlu praktek. Simak, praktek. Ya. Berapa lama Pak? Anda simak aja kan tahu berapa lama untuk pindah ke workshop 3. Supaya tahu kapan pindahnya ke workshop 3, ya Anda simak workshop 2. Begitu Anda simak workshop 3, nanti pasti ketemu workshop 3 oleh nawas pemula. Ikutin yang pemula dulu 3 rit. Kapan saya 6 rit, Pak? Anda simak yang 3 rit pasti Anda akan dengar kapan 6 ritnya. Jadi enggak perlu pagi-pagi banyak pertanyaan yang sebenarnya itu menunjukkan yang bertanya enggak simak workshop langsung praktek ya kalau udah simak nah udah lanjutkan nanti sampai workshop ada ke 17 ya ikuti dari satu aja ya tujuh sudah mulai masuk pernikahan ya berarti masa sampai 16, 16 ini sekolah kehidupan oke berarti yang masih bicara soal olah nafas sampai workshop, 15. ya. Selebihnya, relasi dan seterusnya, ya. Dua ke atas, sudah banyak bicara soal uh, uh, menu. Ya, saya ginjal makan apa, saya kanker makan apa. yaitu dia di modul-modul dua -modul puluh dan seterusnya. Ya, oke, Pak. Saya kena kanker, sudah kena tulang belakang. Dan lehernya sudah propos. Boleh ikut? Bukan boleh, harus kalau mau sembuh. Saya tanya, mau sembuh enggak? Ya. Bisa sembuh? Bisa. Bukan bisa, mau apa tidak? Kalau mau, ikutin tadi tuh. Yang saya jelasin barusan, dari modul satu. Ikutin terus. ya, ya Ini aja tadi malam saya lagi sumpah. Sejak tiga bulan saya ikut olah nafas, Bim Hof, yang biasanya pagi-pagi enggak ereksi, sekarang bisa ereksi makin banyak jenis sakit yang WA ke saya membaik membaik membaik sklerosis sembuh autoimun sembuh modul yang mana semua modul ya adik saya liver udah parah ya sembuh juga modul yang mana semua modul ya jadi ikutin semua modul kan itu satu kesatuan pengapuran ya union itu kenapa sih ya itu kebanyakan dari memang DNA-nya begitu Ya, biasanya, kalau begitu, bapaknya begitu, kakeknya begitu. Gimana tulangnya nonjol keluar? Ya, sini ada anda masuk aja ke Google atau YouTube. Uh, uh, ada beberapa alat ya yang kayak dita, untuk narik, gitu ya, kayak dipencetin ke dalam gitu ya. Tapi terus terang, karena istri saya nggak parah ya, nggak pakai itu ya, dia cukup pakai sepatu aja ya, supaya nggak bertambah uh, membesar ya. Sepatunya beli di mana nggak lewat toko lewat online, lewat apps, anda dari manapun bisa beli, bahkan Singapura, Malaysia pun bisa beli, ya, tapi tambah ongkos kirim. Tapi kalau memang uh, kalau di Jakarta, sepertinya sekarang lagi free ongkos kirim ya untuk Indonesia malah beli beli lewat link yang saya bagikan ya. Uh, saya. Terima kasih rutinitas pagi membuat pH saya sekarang sudah 7, padahal tidak rutin. Iya, saya dulu pH-nya 5, 5,2, 5,4. Sekarang 7,2, 7,4, 7,3 tanpa minum sodium bikarbonat. Ya, kan saya nggak menyarankan dalam jangka panjang, ya. emang ada dokter yang menyarankan atau pengobatan pakai resep dokter, ya. Ada kelompok lain yang menyarankan min pakai soda kue, ya. Soda kue buat bersih panci aja. Atau buat nyuci sayur-sayuran, ya. Soda kue ya buat bikin kue itu standar industri bukan standar konsumsi. Anda nggak usah pakai itu aja sembuh kok soal pH ya. Kalau pH mah udah seminggu dua minggu juga naik dengan cepat ya. Jadi nggak perlu suplementasi menambah sodium yang nanti di dalam tubuh bereaksi dengan asam jadi garam darah tinggi lagi. Ya Udah, duh darah tingginya naik, gitu ya. Maka nggak usah konsumsi sodium bicarbonat atau uh, soda kue ya. Kalau hanya untuk alkali, cuma terlalu gampang. Anda kanker, minum kista, Anda latihan olah nafas, tubuhnya alkali, darahnya 7,45. Kalau Dr. Badruf, ya, dia onkolog, 50 tahun sebagai onkolog. Dan dia berkata, 30 tahun saya sebagai dokter onkolog dan menyuruh pasien kemoradiasi. Dan selama 30 tahun saya melihat pasien saya relaps, relaps, kambuh kambuh-kambuh-kambuh-kambuh, sampai akhirnya Dr. Badruf, yang seorang onkolog, menjadi functional medicine, berbackground onkolog, Kemoradiasi adalah alternatif terakhir yang minta pasiennya seperti yang dilakukan Dokter Tan Syutien, Elizabeth Jubrata, Pak Woorunto makan sehat, olah nafas, tubuh alkali, kanker sembuh. Gitu ya. Makanya kalau saya bilang itu kalau mau sembuh kan banyak orang kayak saking takutnya kalau kayaknya ketakutan kayak terapinya nabrak-nabrak sini nabrak sana kayak kalap kayak orang kalap aja takut mati gitu ya. Yang kanker nih sedikit. Tema belok bukan lutut, lutut, ya. Anda masuk YouTube, ketik pelajaran saya mengenai jebakan kematian kanker, ya, supaya Anda nggak terjebak dalam proses menuju kematian. Apa saya tunjukkan aja, ya, walaupun ini soal, soal lutut sebenarnya, ya. Oke, jebakan kematian kanker, Jarot. Oke, modul 27. modul 20 itu modul serier kanker, ya. Anda simak modul 20 bagi yang kena kanker. Oke, saya lanjutkan lagi yang soal lutut hari ini ya. Kalau ada leher sebelah kanan ada kejepit, apa latihan stretchingnya apakah ada? Ada ya. Jadi yang untuk leher ada ya, tapi enggak langsung leher ya sekali lagi Body stretching itu idealnya, walaupun lutut tetap tadi tarik dulu ya supaya sarafnya ketarik. Ya. Anda kalau anda simak modul-modul body stretching, ketua ini memang baru gabung ya. Selama ini juga kita latihan buat leher, tapi jangan langsung leher, tetap saraf struktur saraf dari kepala sampai dekat tulang ekor itu di, di, dilenturkan dulu, baru nanti yang gerakan leher tadi yang gerakan leher. Ya, tarik nafas, lalu lihat ke belakang atas. Tahan posisi, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, balik posisi lagi, dan seterusnya. Ya, nanti kita praktek juga deh lagi, tapi ada ya, tinggal simak aja body stretching itu buat leher juga. Ya, apakah penderita? unclosing, kritis boleh ikut. Kalau menurut saya itu bukan boleh, Anda harus ikut pola hidup sehat. Pola nafas modul 1 sampai 17. Anda ikuti modul demi modul. Anda ikuti pola hidup sehatnya, makan sehatnya. Anda ikuti juga modul deep sleep-nya. Karet ada ukurannya, sebenarnya kalau belinya yang kepanjangan, ya, yang saya post di grup gambarnya, itu ya itu sebenarnya semua satu ukuran. Ya, Ada yang benar-benar sampai panjang banget, enggak salah beli nanti bisa dipakai untuk gerakan berikutnya. Jadi ada berbagai ukuran kalau mau sekali beli dah. Ini kok ada yang 50 cm, ada yang 1 meter. langsung beli sekalian gitu semuanya. Nah, akan kepakai semuanya. Ya, akan kepakai semuanya. Jadi kalau Anda beli tapi mau ya yang ukuran tadi segini kan kira-kira 50 cm ya. Itu yang kita pakai duluan ya. Untuk menghilangkan inflamasi baiknya pola makan yang mana dan olah nafas yang mana? tadi baru dijelasin tapi ya enggak apa-apalah ya saya rekam lagi. Untuk inflamasi berarti pegel sana pegel sini nyeri sana nyeri di sini ya. Maka makannya yang mana? Ya ketik aja makanan anti inflamasi jarot. Oke. Yang menjelaskan Dr. Elizabeth Subrata tapi saya hostnya modul 182. Ini simak judulnya aja makanan anti peradangan atau inflamasi ya mengenai Aegis. Nanti akan ketahuan di situ apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, yang lututnya nyerinya minta ampun, dan bukannya lutut. Ya, pinggang, paha, dengkul, nyeri sana, nyeri sini, pegel sana, pegel sini, radang sana, radang sini. Ini makanannya. Lalu olah nafasnya mana? Oke, semuanya tanya. Daripada WA saya tanya, YouTube lebih cepat ya? Tanya Google ya, masuk YouTube, ketik "olah nafas", inflamasi, jarot. Oke, teh muncul olah nafas, inflamasi, jarot itu workshop tiga sebenarnya ya, olah nafas oh, malah lebih susah nyarinya nggak muncul, oke okay. kalau gitu Wim Hof 2, inflamasi Wim Hof 2, inflamasi jadi sebenarnya inflamasi modul mana? modul Wim Hof 2 cuma Wim Hof 2, inflamasi jarot ini ada penjelasannya kenapa kok bisa menyembuhkan inflamasi Ya, sebenarnya tidak usah simak ini pun, simak workshop BIMBOV 2 juga dijelaskan, tapi ini lebih panjang dan lebar. Ya. BIMBOV 2, Inflamasi. BIMBOV 2, Inflamasi. Gimana dia? Workshop 3, A, 3B, 3C, 3D. Saya cari dulu ya. Ini dia, workshop 3D. Olah nafas, Inflamasi, untuk Sklerosis juga. Ini penjelasan inflamasinya lebih panjang lebar. Ya, Workshop 3, Olah Nafas, Inflamasi. Ini penjelasannya lebih panjang lebar, tapi workshop 3 itu apa, apa Workshop 3 itu Wim Hof 2. Jadi, nggak usah pakai inflamasi. Sebenarnya, untuk inflamasi itu, olah nafas yang mana? Wim Hof 2. Jadi, Anda ketik Wim Hof 2 Jarot. Nah, praktekkan itu. Simak itu dulu. Nanti yang nggak khusus. Ada kata inflamasi pun juga harus dijelaskan, ya. Box 3A, lalu 3B, lalu 3C. Anda simak dari 2 rate sampai 6 rate. Itulah olah nafas anti inflamasi. Itu adalah metodenya of 2 ya. Makanannya, makanan anti inflamasi, ya. Ah, ini ada pertanyaan bagus untuk yang memang tema hari ini. Waktu latihan berdiri, jika kaki kiri dilatih, kaki kanan menahan. Pinggang kanan terasa ketarik dan pegel. Nah, berarti selain lututnya sakit, bukan hanya lah, sakit lutut tuh kan bisa cairannya habis, olinya habis. Ya, kadang ada yang suntik. Nanti hati-hati suntiknya jangan steroid ya. Bisa banyak yang ada yang orang kena kanker kalau itu steroid. Misalnya suntik oson. Anda bisa ke dokter Cynthia di Kebon Jeruk, dokter Gentiani, ya terapi oson di mana disuntikkan cairan osonnya ke lutut. Mungkin Anda berangkat pincang pulang normal mertua saya di kursi roda langsung bangun kayak KKR aja kayak mujizat aja berangkat di kursi roda itu juga pendeta Samuel Yusuf yang di Australia kan banyak orang-orang yang saya rekomendasi terapi oson ya itu buat yang duitnya banyak kalau saya nggak punya duit Pak olah nafas saja. olah nafas aja Tapi kalau udah nggak ketulukan sakitnya anda terapi oson aja, masuk Google aja ketik "terapi oson Semarang". Terapi, terapi oson Solo, terapi oson Surabaya ada di mana-mana ya. Tapi kalau di Jakarta, dokter yang saya kenalkan, dokter Gentiani Nanire, yang nanti juga akan ikut ngajar camp kanker yang hari ini pendaftaran terakhir ya. Itu juga melayani terapi oson ya. Dokter Sinta Kebon Jeruk yang di PA Grup kanker, beberapa kali juga saya post linknya, alamatnya, Instagramnya ya. Itu mertua saya sendiri sakit lutut, udah nggak ketulungan. Apalagi waktu mertua saya sakit, saya belum kenal olah nafas. Ya sudah, terapi oson aja seminggu dua kali. Ya, ya sekitar enam ribu, ada juga di dokter lain berapa gading yang 1 juta, seminggu dua kali, ya, seminggu 2 juta, sebulan delapan juta. Kalau Anda punya duit, masalah Anda nggak punya duit, makanya setiap hari tiga kali, empat kali olah nafas. Anda nggak perlu terapi oson. Ya. Yang punya duit, ya males malas latihan, ya silahkan, ya. Tapi istri saya karena sama, mertua saya sakit lutut, istri saya sakit lutut, olah nafas setiap jam, malah waktu itu begitu nggak bisa berdiri, mimboh dua setiap jam. Itu anti inflamasinya luar biasa, ya. Sehingga, ya mungkin Tuhan izinkan juga istri saya sakit lutut buat biar dia ngalamin gitu kan. Sekarang dia rajin olah nafas, ya. Pas sakit banget ya dua jam sekali, bahkan waktu nggak bisa berdiri satu jam sekali sekarang dia bimbofnya sehari sekali pagi aja. Nah waktu latihan berdiri kaki kiri dilatih kanan menahan pinggang kanan berarti sakit lutut itu pertama eh, ya ada lagi bisa karena cairannya kurang bisa karena meniskusnya bantalannya ini tempurung lutut ini kaki, kaki tulang paha ya lalu ada lapisan itu namanya meniskus ya bantalannya aus dong dipakai lari tiap hari atau jalan tiap hari ya aus ya Nah, meniskus ini yang paling susah untuk sembuh lagi. Kalau dokter aja bilang tidak bisa sembuh, <laughs> kalau saya kan punya dokter di atas segala dokter, ya, Tuhan yang di mana Tuhan bisa menyembuhkan dan Tuhan mampu menyembuhkan, mukjizat masih ada, Tuhan masih ada. Waktu istri saya meniskusnya robek, dokter bilang tidak bisa sembuh. Biasa <laughs> ya, pengen buktikan aja kalau Tuhan ada, Tuhan hidup, masih ada kesembuhan. Berdasarkan teori Tuhan, tapi juga berdasarkan teori regenerasi sel asal tidurnya, deep sleep maka Anda saya tunjukkan sekalian ya. Di mana Anda mau sembuh? Tidur ketakutan, tidur mikir, tidur khawatir, hati penuh paitan nggak bisa mengampuni. Nggak bisa mengampuni mana bisa deep sleep paling tidur 8 jam. Ya, 8 jam tidur paling hanya 10%. Bahkan mungkin 5%. Tidurnya 10 jam hanya satu jam deep sleep-nya. Ya nggak cukup, minimal 2 jam. Jadi, tapi kebanyakan orang tidurnya 8 jam cuma 10%. Kalau cuma 40 menit deep sleepnya, ya maka anda yang sakit lutut pun harus masuk modul deep sleep. Nah kan banyak orang kanker, minum kista di, di, di, di posting modul deep sleep, nggak dilihat. Anda sembuh tanpa kebutuhan radiasi dari dari kanker, minum kista tanpa deep sleep. Mana bisa anda lepas obat diabetes tanpa deep sleep? Karena deep sleep itulah disitulah situlah regenerasi sel terjadi saat deep sleep tanpa deep sleep Anda tidak akan mengalami regenerasi sel yang maksimal. Ya. Tapi untuk deep sleep, maka yang pertama modul 12A. Ini dari sisi psikologis. Baru 12B dari sisi olah nafas yang bikin ngantuk. Boleh Wim Hof, boleh Bicee breathing. Kalau Anda bisa deep sleep minimal 2 jam, jadi tidur tidur 6 jam, deep sleep-nya 2 jam, Anda dapat persen berarti kan. Apalagi Anda tidurnya 6 jam ya. Deep sleep-nya 3 jam. Wih, 50%. Bisa kebanyakan orang manusia biasa cuma 10% kan kita luar biasa dengan olah nafas. Begitu deep sleep, regenerasi sel. Regenerasi sel di mana? Yang sakit lutut, meniskus, mana-manapun bagian tubuh yang sakit kalau diregenerasi sel akan sembuh. Makanya sekali lagi saya tekankan lagi, simak modul namanya regenerasi sel. Ya, regenerasi sel jarot karena kita akan sembuh lewat regenerasi sel ya simaklah modul satu lagi itu modul workshop modul wajib workshop satu, regenerasi sel ya ini yang mengajarkan kita kesembuhan lewat mana ya Nah balik lagi sakit lutut karena cairannya habis karena meniskusnya robek tapi sebenarnya sakit lutut itu bisa juga ada saraf kejepit di pinggang. Nah, ketahuannya ketawannya waktu berdiri ya. Gampang banget nih yang yang kaki kiri dilatih kanannya pegel. Yang yang atau dibalik mungkin yang lain ya, kanan dilatih yang kirinya pegel, di pinggang ada yang kayak ketarik-tarik. Nah, itu berarti ada masalah saraf di situ di daerah pinggang. Makanya body stretching itu kan saya ajarkan tuh satu kesatuan ya sakitnya di tangan, sakitnya di lutut, tetap tidur dulu. Tarik nafas pelan-pelan, tangan diangkat. Tarik, kalau ada yang kejepit ya lepas jepitannya. Habis gitu angkat kaki, buang ke samping. Ya, angkat kaki satunya lagi, buang ke samping. Atau yang tadi pagi kita kayak biper. gitu ya. Nah, itu untuk pinggang supaya kalau ada saraf-saraf kejepit di pinggang, sakit-sakit pinggang, tapi nanti ya kita akan khusus gerakan pinggang ya nanti kita minggu depan bisa ganti gerakan pinggang ya supaya yang pinggang sakit pun ya sembuh, punggung sakit sembuh, pundak sakit frozen shoulder sembuh nggak pakai obat, nggak pakai suplemen ya dan itu cepat ya saya frozen shoulder cuma dalam 3 minggu sembuh, nggak pernah kambuh lagi ya. Pada sakitnya luar biasa ya, bukan karena saraf Ya, kalau karena saraf itu ah begini enakan nih, ya udah begini aja terus gitu ya, ih begini enakan, ya udah kemana-mana begini aja terus enak gitu kan, karena sarafnya ketika begini jepitannya berkurang, tapi kalau karena frozen solder mau posisi apa saja sakitnya luar biasa sembuh aja tanpa obat tanpa suplemen tanpa operasi tanpa ke dokter ya, anda simak aja terus ikutin dari waktu ke waktu. Oke, olah nafas boleh duduk, boleh berdiri, boleh tidur. Ya, simak modul satu. Langsung Anda langsung tahu, jadi tidak masalah, ya.